Doa syukur. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang baru ini. Terima kasih pula untuk malam yang telah kulewati. Di mana aku boleh mengalami perlindungan perlindunganmu dalam tidurku. Sertailah dan berkati hari ini, pekerjaanku, keluargaku, sahabat-sahabatku, dan semua kejadian